terbaru, terupdate, dan terhangat sebutan Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ada sebuah info bahagia tentu vitamin sudah di absen di channel youtube Rizky Pilar Wow, alhamdulillah persahabat ya vlog timbunan Akhirnya diposting juga di channel youtube kakak Mudah-mudahan selalu banyak support dan dukungan juga nih Dari orang-orang hebat orang-orang baik Yang tulus mencintai karya-karya dari idola kesayangan kita Ini seru banget persahabat ya, yang belum mau fear. Ini ada vitamin bahagia untuk kita semua disuguhkan Di channel youtube nya kakak Rizky Bilar dan di postingan tersebut juga banyak komentar yang diberikan Ya, ini dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan Setelah sekian lama gak si vitamin sekali dongol Cuma 9 menit katanya itu masya Allah banget ya Iya <gülüyor> Alhamdulillah udah nonton ini Mau nonton lagi harus ada jeda 5 menit baru nonton lagi Dari kawan ini persempet ya Support terus untuk idola kesayangan kita dan selanjutnya persahabat ya yang menunggu-nunggu vitamin bahagia terbaru nih Alhamdulillah kita mendapatkan video persahabat ya Tuh kakak Bilar ini lagi suapin istri tercinta Dede Elesti Kejorah persahabat ya Masya Allah Dan di sini kita lihat persahabat ya Kakak dan Dede Elesti ini untuk lokasinya berada di rumah sakit Bunda Jakarta Persahabat ya bersama dokter Puspa Wow apakah tentunya lagi jengukin Bbl atau mungkin ada hal yang lain persahabat ya di sini banyak tanggapan komentar yang diberikan ada komentar dari akun Fitriani Fitriani aja 339 mengatakan udah dua hari Rindu berat sekalinya keluar IGS kita khawatir sehat-sehat Dedek katanya tuh baik yang khawatir kepada Dedek Lesti persahabat ya di sini juga ada komentar lain diberikan dari akun dua 22 mengatakan sehat-sehat selalu, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, amin Dan kita lihat juga persahabat, ya, ada komentar dari akun Ratih Lasandara Tadi waktu Gong Nil live ada yang komen, kalau dedek lagi sakit mungkin kelelahan semalam abis nyanyi Amateh rosak katanya tuh Wow kita mendapatkan kabar bahwa Lesti Kejora yang sedang sakit bersahabat ya Dan kita lihat juga nih ada info dan kabar mengenai idola kesaingan kita Yang diunggah oleh akun sental putih skor bilar Meripost kembali postingan dari Twitter ada skor bersahabat ya Perhatikan di sebuah kalimat Kata Pak En, Bunda Lesti nggak kenapa-napa, cuman kecapean katanya. Doain ya Papa Bilar, Bunda Lesti dan BBL sehat-sehat terus sampai lahiran. Amin. Ini ada klarifikasinya persahabat ya ternyata deddy alasti hanya kecapean saja karena harus dicek ke dokter takut kenapa-napa persahabat ya suami siaga banget ya kakak reskivilan masya allah dan kita lihat juga perhatikan di kalimat tiamsen yang dituliskan safaqila shifan anjilan shifan la yuga diru persahabat di balai masya allah banget istirahat yang banyak ya Dek jangan capek-capek dulu yuk semuanya doain dulu biar dede kakak dan bpl selalu diberikan kesehatan. Dan selalu dalam perlindungan Allah Ta'ala Amin. Sama-sama kompak persahabat Yahya, yuk kita doakan mudah-mudahan idola kesayangan kita diberikan kesehatan terutama dari Lesti Mudah-mudahan diberikan kekuatan dan semoga untuk persalinan nanti diberikan kelancaran. Amin. Ya Rabbal Alamin.